Adapun uh, bantuan-bantuan Al-Quran yang pernah masuk di kami, ada uh, dari kemenag, Ada juga yang beli sendiri dari santri untuk dipakai uh, mengaji. Karena Al-Quran yang lama sudah tidak layak lagi, makanya dia beli sendiri. Jadi kalau tidak cukup makanya anak-anak bawa sendiri dari rumah. khususnya kami di sebatik di sini ya, masih sangat ya terbatas ya toko-toko yang menyiapkan menyediakan uh, al-qur'an kemudian kalaupun ada ya harganya terhitung jauh lebih mahal ya berhubung mungkin karena biaya pengiriman ke ke sini ya sehingga anak-anak uh, atau santri-santri kami masih ada satu dua orang yang sampai saat ini ya, belum memiliki Alquran sebagai penunjang bagi mereka untuk menghafal Alquran, untuk mempelajari makna-makna Alquran. Kami dari BK Perme, kecamatan Sebati Utara, mengajak kaum muslimin untuk berwakaf di BWA.